da da syukur ku telah jurman cinta tahu kita memang tak terpisah. Itulah mengapa kita selalu. Syukur, ku terlanjur mencinta.